ilmu-ilmu yang beraneka. Maknanya begitu banyak ilmu sekarang ni. Pastu nak pergi bakti. Supo dengan Nabi bakti masyarakat pada zaman dulu remton daripada jahiliyah yang tak erti apa sekarang. Jahiliah bukan arti jahil tak tak pandai ilmu, tapi tak erti di sini artinya tak erti Islam tu. Nak pergi bakti macam mana? kalau tengok gambar dengan masyarakat kita pada hari ni memang ia tak serupa dengan masyarakat jahiliah tapi makan masa tu saya yakin katanya kno bek ri ri ri ri tak boleh berhenti kita nak royak katanya nak beki sangkum lamo mano nak makan masa nak jadi sangkum kita ni sempurna memang tak sempurna sampai ke hari kiamat tapi Allah Taala letak masa cuang wela di zaman Nabi mula terima wahyu sebagai seorang rasul sampai ke Nabi mati 22 tahun lebih tu alhamdulillah boleh perkat kesempurnaan Islam kepada orang pada zaman itu patutlah kan? umat maknanya sahabat tabiin tabiin tabiin tunung bawa Islam supaya wujud sempurna sempurna tapi Allah Taala tak ada ke hendak Nak jadi support dengan zaman Nabi dah. Ala qalbika litakuna minal Bilisanin <tongan> وَإِنَّهُ لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الألين. 192 surat syuara Sebagaimana saya cerita kemarin ayat-ayat ini Sebagai hujung surah As-Syu'ara Yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Al-Quran Al-Quranul Karim sebagai kalamullah Allah cerita di dalam Al-Quran dan banyak-banyak tempat Banyak-banyak ayat Yang menunjukkan bahawa Ketinggian, kebesaran, kemuliaan Al-Quranul Karim Yang Allah bahagi ataupun sengaja waktu horm kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seagung-agung rasul di atas muka bumi di sebaik-baik tempat iaitu Makkah al-Mukarramah sebaik semulia-mulia bulan iaitu nya bulan Ramadan patuh kepada sebaik-baik umat khairu ummah ialitunya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita dengan Quran ni kena jadi daging darah, kena jadi supor ngenyawu kita dah. Tak boleh becek dengan Quran. Nah. Jadi untuk uh, sebagai uh, terjemuh ayat ni dan saya tak tengok dalam tafsir pun tak panjang sangat. Ulama-ulama hurai Ayat-ayat uh, yang ada di dalam suratu As-Syu'ara' ni. Sebab ayat belum pada ni, Sudah pun banyak dah. Ulama-ulama hurai. Jadi, ia isyarak gitu. Katanya, rejuk kepada ayat belum pada ni. Ayat belum pada ni. Jadi, nak no, Ayat katanya, Daripada awal, Ayat ataupun surah-surah, Yang Allah Ta'ala kecek hubungnya dengan Qur'an tu, Ulama sudah pun hurai banyak dah. Tekah awal-awal tafsir. Jadi, kita berada di dalam suratul syuara' ni, maka ulama hurai sebagai sepitah lalu. Dia terjemuh, dia hurai, tak panjir, tak lerik, panjir sangat. Di sini, Allah Ta'ala firmannya, dan sesungguhnya Al-Quran, yang di antara isinya, kesoh-kesoh yang tersebut. Iaitunya, isi-isi yang ada di dalam Quran ni, memang banyak. Tapi yang ada di dalam suratul syuara' Kisah-kisah yang disebut belum pada ni. Kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Akhir sekali dengan Nabi Shu'id. Kerajaan-kerajaan yang ada di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ini Rabbul Alamin. Setiap orang Islam yakin katanya... Quran ni adalah betul benar daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam perantara air Jibril. Jibril pun hatta Quran mari dengan izin Allah. Allah tak izin Jibril tak wak turun. Tapi Allah izin maka Jibril turun dan bawa turun Quran kepada Nabi. Alhamdulillah. Boleh katakan okay, dia panggil dia pun, direct dengan secara teruk-meneruk di antara Allah kepada Jibra'i dan kepada Nabi. Maka masanya hampir-hampir 23 tahun. Cuba kita gambar katanya, proses nak boleh sempurna membentuk satu masyarakat Mekah dan Madinah ni, kena maka masa 22 tahun lebih. Bukan sehari dua tak apatah lagi kita nak pergi be'ki sankom dengan apa berpandu kepada qira'ah hok sempurna dah hadis-hadis nabi hok sempurna dan ilmu-ilmu yang beraneka maknonyo begitu banyak ilmu sekarang ni patu nak pergi be'ki supaya dengan nabi be'ki, masyarakat pada zaman dulu remton daripada jahiliyah yang tak reti apa sekarang jahiliyah bukan arti jahil tak tak pandai ilmu tapi tak gerti di sini, artinya tak gerti Islam tu. Nak pergi berkata macam mana. Kalau kita dengan masyarakat kita pada hari ni, memang ia tak suka dengan masyarakat jahiliah. Tapi, maka masa tu, saya yakin katanya, kena berkata rui-ruai, rui-ruai. Rui, rui. Tak boleh bererti. Kita nak katanya nak berkata sangkum, lama mana nak makan masa, nak jadi sangkum kita ni sempurna. Memang tak sempurna sampai ke hari kiamat. Tapi Allah Ta'ala letak masa cuang wala di zaman Nabi mula terima wahyu sebagai seorang Rasul sampai ke Nabi mati. 22 tahun lebih itu Alhamdulillah boleh perakat kesempurnaan eh, Islam kepada orang okay, pada zaman itu. Patut itu, kan, umat maknanya sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in tolong bawa Islam supaya wujudi sempurna sempurna tapi Allah Taala tak ada kehendak nak wujudi supa dengan zaman nabi dah. Jangan eh? marah. maksud saya katanya Islam tak sempurna. Islam sempurna duk sempurna situ. Kalau dia ke katanya bulat-bulat getah, bulat getah situ. Molat cuci molat. Sebab apa? Allah Taala sendiri menyempurnakan Islam tu sejak daripada zaman nabi lagi tapi orang yang bawa Islam tu nak sempurna tak sempurna manusia dia dia bukan nabi manusia tak ada ni maksudnya kita ni bukan nabi walaupun bijak setara mana manusia atas muka dunia pun dia bukan nabi dia bawa Islam hanya satu suan ataupun sebahagian besar Islam yang dia bawa kepada umat tapi bukan item-item nabi dah ani jadi gamalah situ katanya kalau lah hada soal orang nak tanya apa Islam tidak boleh men, tidak ditegak dengan secara sempurna 100% supaya dengan zaman nabi ha jawab apa so pengawa jawab apa saat ni Lepas tu masa Allah ni, ni orang kecek bukan kecek Skoda dalam masjid saja dak orang kecek dalam dalam dapoh dalam, dalam sewana samana nyai radak dunia orang kecek tajuk ni Alhamdulillah, kita pun walaupun kita tak sapa di weti dunia yang ulama-ulama pakak bui pungsa so pakai kecek hubungi dengan kesempurnaan Islam tak apalah, kita kecek dalam masjid kecek-kecek lagi ni, tak apalah nak weh gambar katanya, tiap-tiap orang weh peheh katanya macam itulah Zaman Nabi, Nabi bentuk Islam sapa sempurna lepas tu, kita kena tani Islam di dalam jiwa kita tiap-tiap orang tani Islam. Tani lagu mana? Tani ke roe, tani sunnah nabi, tani akhlak yang mulia, tani cara hidup penganut Islam. Gapa-gapa kita buat penganut Islam, Islam, Islam, Islam, Islam belakang Walaupun orang Islam dia tak redha sama sekali kalau sekiranya Islam tak tertegak di atas muka bumi. Dengan saya ulang sekali lagi, orang Islam yang ada jiwa Islam dia tak tu waso tak reda dalam hidup dia kalau dia, dia mati dia tak boleh tengok tertegaknya Islam di atas muka bumi sebagai cara hidup dan sebagai hukum boleh jaya di atas muka bumi tu jiwa orang Islam masyaallah patung orang Islam hak tak ada jiwa hak pasal hidup sekadar makan minum boleh semaya boleh ke apa dia berasa katanya tak apa lah ada ada, ada ni boleh beramal boleh ke sejik boleh jumpa dengan Allah makna timur padan padan boleh makan boleh duduk sedap tapi orang yang sungguh-sungguh Islam yang reti Islam dia berasa katanya Allah ya Allah macam mana aku nak jadi hok mung dok royak di dalam Quran mung hok nabi patibat tim-tim boleh jalan lagi di dunia yang sedang-sedang maju pesat pada zaman loaning ini, sampaka akhir dunia masyaallah benda ni dia panggil benda hok kita kena kecek radak ummah bukan radak kapung. dak kalau kecek radak kampung 4 5 orang 7 8 orang tok nebe tok kemenai ayok abata tak ko dah sekodas sekodas kampung tapi bukan ha kampung bukan cetambun dak radak dunia kita kena kecek hubung dengan kesatuan ummah untuk menegakkan une-une islah di atas muka bumi. Masya-Allah, Benar ini benar besar eh? Saya kecil saya tak biasa kecil mana juga ni, ni. Tapi tapi dengan sebab dalam surah Asy-Syu'ara ni, Allah ada firman macam ni. Waktu melalui Allah wa kepada nabi tu secara direct walaupun melalui Jibril sebagai orang tenguh Mari sapa kepada Nabi Tapi tujuhnya Allah Ta'ala kali, kali wak tanya-tanya Apa boleh Allah Ta'ala wak turun Kera'i sebuah kepada Nabi Ini kita kena tanya Diri kita sendiri kita kena tanya Apa aku duduk baca Kera'i Apa aku kena reti Kera'i Kita tangkam tamu jadi banyak Kepada diri kita sendiri Apa aku kena ngaji Islam Eh, Islam ni semaya saja kau Kau posa, zakat, menikah, cerah, bagisah kau Peranok, pergi sekolah, ngaji maha uti alai Tak tu sahaja kau Islam Tak, tak, tak, tak Orang Islam yang kena jawab katanya Semua di dalam urusan hidup dunia akhirat Itulah Islam Siapa yang hidup di atas muka dunia Selama mana umur dia masih hidup-hidup lagi dia kena tegak Islam di atas muka bom Mengikut kodah masing-masing. Allah Ta'ala tak ada ta tanya katanya berjaya tak berjaya. Tapi Allah Ta'ala tanya katanya membuat hijau ada lagi, membuat ada lagi. Memusaha ada lagi. Memusaha ada lagi ajarin aku kepada manusia. Membibahir ada lagi kepada orang ramah. Ha islah mulat jurnih. Kepada orang ramah. Alhamdulillah kita kalalah anak-anak orang-orang Islam pakat pahang lagu ni belaka Allah saya yakin katanya orang Islam kita akan bersatu dan akan cuci bersih cara hidup dia dalam semua tiak-tiak antara tapi kita yakin katanya orang Islam laklang gamalah katanya bila sebut laklai banyaknya Nah, orang tu pahal lagu tu, orang ni pahal lagu ni. Orang tu nok lagu tu, orang ni nok lagu ni. Lepas tu duk dakwa, duk royak belakang katanya, nok kepada Islam. Tapi betul ke tak cara dia nampak, cara ni nampak, cara orang tu tengok orang ni suluk? Bermaklah. Kita tak ada nak kata kepada mana-mana pihak, mana kumpulan, mana-mana jama'ah. Tapi kita pakak marilah, kurek-kurek je. Walaupun beraneka adanya lak-lain pehame mung nampak lagu tu mung lagu ni pakak-pakak terimo belatu katanya kita nak pergi kepada matlamat dan tujuan tu lo Tu barulah orang Islam walaupun lak-lain walaupun beraneka tak serupa jenis cara hamiki, tapi dia boleh bersatu dengan sebab Al-Quranul Al Karim Supaya dengan Nabi cantum. Semua sahabat dia ansar dengan muhajirin. Boleh satu dengan sebab apa? Dengan sebab ajaran Al-Quran. Saya kepada Nabi, hormat kepada Nabi. Dengar perkataan Nabi. Nabi kecek ke apa? Dengar belakang Pakat terima, Sama'an wa ta'ah kepada Nabi itu. Masya Allah. Sudyat manusia. Iaitunya para sahabat. radhiyallahu anhum ajma'in. Ini lah. Quran. Eh. Kita kena klik kepada ayat ni dah iaitu nya Quran eh. yang Allah Taala firman di dalam beberapa ayat di dalam Quran-nya untuk nak wujud kita ni pakat-pakat kembali kepada Quran. Eh. Allah nah bila kita kecek ha Quran eh ni kita kena berasa katanya kita dimuliya dengan sebab Quran. Eh. Kena ingat ha tu. Kita ni Allah Ta'ala wui mulia dengan sebab kera'i. Patu tu orang yang hina kera'i, maka Allah Ta'ala hina dia selalulah. Tak ada kira siapa-siapa. Dia hina kepada ajarik ugamu, nampak pelekeh. Kepada ajarik ugamu, orang ugamu. Jalan, orang tu jalan. Dia nak pergi ikut pasang, hina dalam hidup dia wal Nah Sekadar ni, saya baca beberapa ayat, dua kali kalilah. Kemarin baca, tak ada terjemur. Hari ini baca banyak-banyak ayat, terjemuh hanya Itulah mudah-mudahan, insya Allah Allah ta'anda akan angkat keduduk ke umah. Ne? Keduduk ke umah. Bukan keduduk ke orang kampung, tempat kita ada. Tapi kita naknya umah. Gerti. Dengan jalan yang sebenar. Nak pergi ke mana, pergi ke mana tujuh wajah apa. Mari ke dunia ni, mari buat apa. Kalau kita buat tanya, tanya, tanya, tanya insya Allah makap bertemu nah paumai dia katanya kita bak kita duduk atas dunia ni wallahu alam sebab inilah kita sambung semula eh ayat selepas daripada ni wa wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh